Demi langit yang mengandung hujan, dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan, sungguh, Al-Quran itu, benar-benar firman pemisah, antara yang hak, dan yang batil. Dan Al-Quran itu, bukanlah sendal gurawan, sungguh, mereka orang kafir, merencanakan tipu daya yang jahat, dan aku pun, Membuat rencana tipu daya yang jitu, karena itu, berilah penangguhan kepada orang-orang kafir, berilah mereka kesempatan untuk sementara waktu.